Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim Di sini kami, Ya Allah, belajar memuji keagunganmu Belajar menyebutkan semua keagunganmu Belajar menyebutkan semua kebesaranmu, Ya Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah Kami berlatih mengucapkan Alhamdulillah Alhamdulillah di lisan Alhamdulillah di hati Alhamdulillah di seluruh kehidupan kami Alhamdulillah Dari kami memulai kehidupan Alhamdulillah sepanjang kami menjalani kehidupan Alhamdulillah ya Allah ketika kami menutup kehidupan